kali ini kita kembali mengingat persamaan umum gelombang mekanik dimana Y sama dengan A sin omega t dikurang kx A amplitude omega kecepatan sudut isinya antara lain 2pi per t dan 2PF T periode satu skon F frekuensi satu hanya hertz lalu ada K 2P per lambda nama lain dari K adalah bilangan gelombang dimana lambda ini bisa dinyatakan dari V kali t atau v dibagi f. V adalah cepat, rambat, gelombang. Untuk lain dari v bisa dinyatakan dari lambda kali f. Nah, sekarang saudara-saudara diberikan -saudara contoh. Misalnya amplitudo adalah 8 cm dengan periode 10 sekon dan cepat rambat 20 meter per sekon. Nah, tujuan dari masing-masing parameter ini periode untuk mencari omega dengan persamaan 2 k per T. Lalu V ini tujuannya pertama-tama untuk mencari lambda dari V kali T sebab diketahui periodenya begitu lambdanya sudah ketemu nah ini bisa digunakan bilangan gelombang 2 pi per lambda untuk nanti dinyatakan sebagai fungsi gelombang tidak ada keterangannya kemana-mana berarti dianggap gelombang ini merambat ke kanan nah lanjutkan 2 pi dibagi 10 diperolehlah p per 5 radian per sekon lambda dapat dari 20 meter per sekon dikali 10 sekon oh berarti menjadi 200 meter maka 2 p per 200 berarti v per 100 maka fungsinya nanti boleh langsung menggunakan persamaan t dikurang x dibagi v saja atau menggunakan nah mana suka 0,08 karena ini masih dalam cm cm sin omega berarti menggunakan pi/5 P dikurang X dibagi 20 meter. Sekarang kalau ini kita gunakan omega pi/5 T dikurang K per 100 X hanya membedakan pi 5 -nya. Nah, sekarang kalau pi/5-nya kita keluarkan hasilnya nanti sama saja y per 5 nya keluar dalam kurung ini t, nah ini 100 bagi 5 maka akan tersisa x per 20 jadi sama saja hasilnya Untuk itu, sekarang mari dikerjakan. Diketahui amplitudonya adalah 3 meter, dengan periodenya 0,05 skon, dan cepat rambatnya adalah 100 meter skon. Nyatakan fungsi umum gelombang mekaniknya dalam satuan meter nomor 2 ketahui amplitudonya adalah 4 mm dengan frekuensinya sebesar 100 Hz dan panjang gelombangnya adalah 0,5 mm kemudian ketiga amplitudonya 3 cm Omega nya 50pi radian per sekon dan lambdanya adalah 10 cm selamat mengerjakan